Mantul-mantul nih banyak Kakak teman-teman. Wih, banyak banget nih warna-warni dan juga lucu-lucu teman-teman. Wih, ada Hello Kitty, Spider-Man hitam, Iron Man, Doraemon, Mickey Mouse, Venom, Hulk dan juga boneka Emot teman-teman. jangan lupa di-subscribe ya teman-teman. Wi didao. Hi. Wi wadidaw guys mainan Kakak ini pada rusak semua nih guys Aduh bantuin kakak untuk membenerin mainan ini ya guys ya di sini Kakak melihat ada yang warna hijau ini ini boneka hulek hulek guys yang merah ini boneka Iron Man ya kan yang hitam ini spider-man hitam teman-teman Terus yang hitam ini juga Ini venom oh, ya. Tapi ini semua pada lepas teman-teman Kepala badan sama kakinya Kepala badan sama kakinya Kita cocokin warna sama Kakinya ya teman-teman Bantuin ya oke Oke teman-teman Ini kita bantuin ya Ini kakak sekarang mau Membenerin boneka yang ini dulu teman-teman Yang warna hijau Kita ambil badan yang warna hijau juga teman-teman Ini dia teman-teman Wadidaw Kira-kira bisa enggak ya teman-teman Ini dipasang di sini teman-teman Ini teman-teman Wadidaw Ini kakinya teman-teman Kita pasang juga ya teman-teman Wadidaw Wadidau. Udah jadi teman-teman Yang warna hijau ini teman-teman Yang bulat teman-teman Iya kiki <girly> <girly> lucu ya yuk kita lanjut lagi teman-teman sekarang kita mau ya warna hitam teman-teman ini ada Venom teman-teman kita ambil badan yang warna hitam juga teman-teman oke kita pasang aja teman-teman di sini teman-teman widi mantul waduh agak susah nih teman-teman ididau ih uh uh uh udah uh. teman-teman sekarang tinggal kakinya teman-teman yang warna hijau, yang warna hitam juga ya. Ini teman-teman, kita pasang begini. Teman-teman, mm. mm, mm. uh, udah jadi kan? Teman-teman, tuh -teman? yang warna hitam ini yang venom. Kita kumpulkan ya. Widih, sekarang yang warna merah. Teman-teman, ini ada boneka Iron Man. Teman-teman, langsung kita ambil badan yang warna merah juga ya. Ini ya, teman-teman. Kita pasang aja teman-teman. Wadidaw Wih, wih, Uh, <laughs> miring teman-teman. Malahnya. <laughs> Oke, okay, udah jadi. Tinggal kita pasang yang kakinya teman-teman. Ih, gampang kan? Wadidau, mantul, mantul nih teman-teman. <laughs> Lucu ya teman-teman ya. Lagi ya teman-teman. Ih, masih tinggal satu lagi teman-teman. Bantu ya teman-teman. Kira -kira ini boneka apa ya Wiida ini boneka spiderman hitam teman-teman Wiidaw kita ambil langsung badannya yang warna hitam Kita pasang begini ya teman-teman Widih agak susah nih teman-teman kita pasang aja teman-teman ih udah kan badannya udah kepasang teman-teman sekarang tinggal kakinya teman-teman Wiidaw waduh Wih, gini teman-teman, ih udah jadi teman-teman. Wadidaw, mantul banget nih teman-teman. Wih, ada boneka ulet, boneka Venom, boneka ini apa ini Iron Man, dan ini spider hitam, teman-teman. Udah jadi semua teman-teman, bonekanya teman-teman. Wih, mantul ya teman-teman, wadidaw! wadidaw sekarang mereka sudah bisa bermain sama teman-teman yang lain teman-teman ini ada boneka Hello Kitty teman-teman ini ada lagi boneka Doraemon teman-teman wihihi lucu-lucu ya ini ada lagi boneka Mickey Mouse wadidaw mantul ini ada lagi boneka yang suka ketawa nih teman-teman Ding, ding ding ding dang. <laughs> Wah lucu ya. Widida mantul banget kan. Wadidawi mantul-mantul nih penikanya teman-teman. Banyak warna-warni ya. Hihihi, jangan lupa di-subscribe ya teman-teman. Makasih. Dadah.